Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan mencari mainan teman-teman. Mari kita cari di aliran-aliran air teman-teman, tapi sedang surut teman. Wow, lihat ini apa teman-teman. Wow, ini ada mainan teman-teman. Lihat, oke kita ambil ya teman-teman. Kita mendapatkan satu mainan teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Lihat Ini seperti dinosaurus teman-teman Wow Tirek teman-teman Mari kita ambil Kita mendapatkan dua mainan teman-teman Wow ini mobil apa teman-teman Mari kita ambil Wow Kita mendapatkan tiga mainan teman-teman Oke teman-teman dimana kira-kira Mainan yang lain berada teman-teman Wow Ini apa teman-teman Wow mobil Truk oleng teman-teman wow mari kita ambil teman teman wow uh. kita ambil teman teman wow besar sekali teman teman kita sudah mendapatkan empat mainan teman teman mari kita wow ini apa teman teman wow kita mendapatkan mobil sedan teman teman wow oke kita ambil teman teman wow kita taruh sini teman teman ini apa teman-teman? Wow, mari kita ambil saja teman-teman. Wow. Kita sudah mendapatkan ada 6 mainan teman-teman. Wow, wow wow wow wow wow. Lihat. Wow. Dinosaurus lagi teman-teman. Lihat. Wow. Mari kita ambil teman-teman. Wow. terus ini teman-teman. Wow Ini juga teman-teman uh Susah sekali teman-teman Wow mari kita Taruh sini teman-teman Wow loh, loh, loh, loh. Ini apa teman-teman Di tepi tebing teman-teman Ada dua mainan teman-teman Mari kita ambil Oke yang selanjutnya Mari kita ambil lagi teman-teman Wow Lihat teman-teman ini mainannya banyak sekali teman teman wow dan sangat kotor teman teman mari kita cuci ya teman teman nah kita sudah berada di tempat pencucian teman teman kita sudah sayap sudah menyediakan air teman teman dan mari kita cuci mainan ini teman teman kita mulai dari yang ini teman teman mari kita cuci langsung wow airnya seketika kotor teman teman wow ini tadi kita Menemukan mainan ini Di aliran air Dan di tepi tebing ya teman-teman Sangat terjal teman-teman Wow Mobil keren teman-teman Wow mari kita taruh sini teman-teman Di tempat yang bersih Selanjutnya teman-teman Wow Masuk teman-teman Kita cuci saja, teman-teman. Wow, mobil berwarna kuning. Kita taruh di sini, teman-teman, dan selanjutnya, teman-teman. Wow, lepas dari kerangka teman-teman Wow, mari kita taruh sini teman-teman Yang selanjutnya teman-teman Wow, mobil slender teman-teman Oke, sudah bersih, kita taruh sini teman-teman Yang selanjutnya mobil polisi berwarna abu-abu ya teman-teman oke kita taruh sini teman-teman yang selanjutnya teman-teman wow dinosaurus teman-teman wow hewan purba ini teman-teman wow oke teman-teman sudah bersih teman-teman dinosaurus teman-teman wow oke kita taruh sini teman-teman yang selanjutnya teman-teman. Hewan dinosaurus lagi teman-teman. Wow. Wow, sudah bersih teman-teman. Mari taruh sini teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, hewan dinosaurus lagi teman-teman. Wow sudah bersih teman-teman Kita taruh sini teman-teman Wow Ini taruh sini teman-teman Wow dan selanjutnya teman-teman Wah, wow. Kotor sekali teman-teman mobil sedan teman-teman Wow cantik sekali teman-teman kita taruh sini teman-teman dan yang terakhir teman-teman Wow mobil terkolong teman-teman Wow kita bersihkan teman-teman Wah kotor sekali teman-teman Wow, sudah bersih teman-teman Wow, oke okay. Kita taruh sini teman-teman Wow, lihat teman-teman Kita sudah membersihkan mainan-mainan ini teman-teman Wow